Barbar, etro. Eh, Kenapa harus barbar -bar sih? Karena barbar -bar adalah merupakan seni, guys ya. Mari kita gaskan, ya. come on!